yang keempat akibat dari fitnah yang ada adalah bercampurnya antara kebatilan dan kebenaran orang menjadi bingung ya kebingungan, kebimbangan yang terjadi di karangan masyarakat awam karena adanya fitnah karena semua orang mengaku benar semua orang mengaku Mengikuti Rasulullah Wasallam. Semua orang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Tapi Dalam kenyataannya Kok berbeda-beda ya Kok nggak sama ya Sehingga orang bingung Bimbang, ragu Yang benar itu yang mana Yang benar itu yang, yang mana Karena semuanya menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an. Tidak sedikit diantara mereka menyampaikan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh salah seorang ulama kita yaitu Al-Imam Mutarrif Mutarrif Ibnu Abdullah Ibnu Sihir. Muttarrif Ibnu Abdillah Ibnu Sikhir Rahimahullah Ta'ala beliau mengatakan innal fitnata la taji'u hina taji'u li tahdiannas sesungguhnya fitnah itu terjadi fitnah itu datang bukan dalam rangka memberikan petunjuk kepada manusia walakin li tuqari'al ala dini tapi fitnah itu datang muncul untuk menguji keimanan seseorang untuk menguji keimanan sese seseorang untuk membingungkan agama seseorang mana yang benar mana yang salah mana yang hak mana yang yang batil dari sinilah kita mengetahui bagaimana dahsyatnya fitnah al-masih ad-dajjal fitnah al-masih ad-dajjal Nabi SAW menceritakan kepada kita Man sami'ad-dajjal fal anhu. Barang siapa yang mendengar Dajjal itu sudah keluar Maka segeralah menyingkir Ojo, oh, cedak-cedak Ojo, oh, penasaran Rasah penasaran Dan kita pun harus Berpesan kepada anak keturunan le duk, sok mben Nek awakmu opo putu-putumu Ketemu wis krum uta jal wis metu aja oh, pisan-pisan pengin ketemu Nabi mengajarkan kepada kita untuk menyingkir untuk lari sejauh-jauhnya Kenapa Rasulullah mengarahkan kita untuk lari dari dajjal? Fa wallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahtasibu annahu mu'min fayattabi'u mimma yab'atsu bihi minasy karena sungguh akan ada salah seorang di antara kalian yang berani melanggar larangan ini berani menemui dajjal dengan anggapan iman saya sudah kuat iman saya sudah, sudah kuat iman saya sudah, sudah kuat tapi ternyata ketika melihat fitnah dajjal, melihat dajjal dia malah mengi, mengikutinya malah mengi, mengikutinya, karena apa? karena dia membawa fitnah yang sangat luar biasa Yang bisa merusak Keimanan seseorang Mengelabui Mereka Kebenaran Di atas sebagai kebatilan Dan kebatilan diformat Seperti kebe kebenaran Seperti kebe kebenaran Apalagi yeah. Yang menjadi korbannya adalah orang-orang awam Orang-orang yang baru, baru belajar Lebih-lebih lagi Yang menjadi korban adalah Anak-anak muda Yang masih butuh bimbingan Yang masih sedang menghadapi Krisis identitas Ingin mencari, mencari jadi Jadi diri, maka ini yang menjadi Makanan empuk Untuk mereka-mereka yang membawa pemikiran yang sesat, pemahaman yang yang keliru, yang jadi korban siapa? Masyarakat awam yang kedua adalah para pemuda, para, ber, para pemuda. Inilah akibat buruk dari fitnah. Kita jadi bingung, kita jadi malas ibadah, kita malas belajar, ya. kadang menimbulkan perselisihan, pertentangan, permusuhan, kebencian karena fitnah itu begitu dahsyatnya maka Nabi SAW itu mensifati fitnah yang pertama, beliau mengatakan fitnah itu bagikan potongan potongan malam yang gelap gulita. beliau bersabda badiru bil a'mal fitanan qaqita'il laylil muzlim. Badiru bil Amal Bersegeralah kalian untuk ber, beribadah Untuk beramal Untuk ber, beramal Fitanan sebelum datangnya berbagai macam fitnah Kaqita'il laylil potongan-potongan malam yang gelap gulita. Saking dahsyatnya fitnah tersebut Nabi SAW memberikan satu contoh akibatnya Yusbihu mu'minan wa yumsi au yumsi mu'minan wa yusbihu Kita dapati ada seseorang yang pagi hari masih mukmin, dia masih beriman, sore hari sudah menjadi kafir. Atau sore harinya masih mukmin, pagi harinya sudah kafir. Kenapa? Ya bi Dia tukar, dia jual, dia gadekan agamanya dengan sedikit dari kepentingan dunia. Kita lihat demi sebuah kursi, demi sebuah jabatan, demi sebuah harta kekayaan, demi sebuah popularitas ketenaran, orang bisa menggadaikan agamanya, orang bisa mengorbankan imannya. Itulah dahsyatnya fitnah. Dan sesekali yang kedua anda bisa salah mensifati fitnah yang ada itu Kamaujil Bahari. Bagi gulungan-gulungan ombak di lautan. Bagi gulungan-gulungan ombak di di lautan. Pernah suatu ketika Umar bila Khattab Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, Rasulullah wa anba jumain. Siapakah di antara kalian yang menghafal, yang hafal, yang tahu satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara dengan fitnah? Maka kemudian Uzayfa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan anak, ahfatu, aku hafal kamalah Rasulullah Sallam. Kemudian disebutkan oleh Uzayfa. Tapi bukan itu yang dimaklum oleh Umar Rasulullah Sallallahu Alaihi Umar mengatakan Laisat hadhi, walakin nallati tamu juka maujil fahri. Bukan fitnah ini, tapi yang aku maksud fitnah yang dahsyatnya bagikan gelombang di lautan. Ombak yang bergulung-gulung. Karena saking hebatnya. Saking hebatnya. Kemudian, yang ketiga, Nabi SAW, mensifati fitnah tersebut, bagaikan, mendung yang begitu gelap. Kazzulan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW menyatakan, atau di sini dikatakan Rasulullah SAW. akan terjadi fitnah-fitnah Bagikan mendung yang gelap, mendung yang yang gelap dan fitnah yang paling berat ketika fitnah itu sudah mengarah kepada hati kita, mengarah kepada hati hati kita. dalam sebuah hadis yang sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ta'aradul fitan alal udan udan. fitnah itu akan masuk ke dalam hati manusia sedikit demi sedikit ketika, seperti seseorang yang sedang mengayam sebuah tikar. sedikit demi sedikit masuk satu persatu setiap hati yang menerima fitnah itu, menerima fitnah yang masuk tadi akan mengakibatkan satu noktah hitam di dalam hatinya luar biasa fitnah itu maka dari itu kita perlu mensikapinya sesuai dengan apa yang dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu wa Alaihi Wasallam. Yang pertama dan ini yang paling utama, tidak ada solusi yang terbaik untuk bisa selamat dari fitnah yang ada kecuali menghindarinya kecuali menjauhinya kecuali menjauhinya karena itu para ulama mengatakan alfitnatu tujdanab la tujdanab alfitnatu tujdanab la tujdanab fitnah itu harus dijauhi bukan untuk didatangi untuk didatangi jadi kita sedang berbicara fitnah yang secara umum bukan fitnah secara khusus bukan fitnah anak bukan fitnah harta bukan ya. tapi fitnah yang bersifat umum fitnah itu dijauhi bukan didekati ini kaidah yang sangat penting sekali karena apa? kadang sebagian orang karena penasaran ikut-ikutan, melu-melu, ya. Makanya kalau orang itu kalau setiap kali ada isu, ada sesuatu, kemudian dia itu mendatanginya, pasti dia akan mencebur ke dalamnya, dan susah untuk keluar. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih dari Al-Imam Quddat Ibnu Al-Aswad radhiyallahu ta'ala wa arda menyatakan innas sa'ida liman junnibal fitnah. Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang senantiasa menjauhi fitnah yang ada. tiga kali beliau alaihi salatu wasalam menyatakan innas sa'ida liman junnibal fitan. Dan tadi sudah kita dengarkan bagaimana ujian dari Rasulullah SAW kepada kita jika kita mendengar dajjal sudah keluar salah satu fitnah yang paling besar dalam sejarah umat manusia karena tidak ada seorang nabi utusan pun alihimussalatu wassalam yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke tengah-tengah kaumnya kecuali mengingatkan mereka akan fitnah itu dajjal semua rasul, semua nabi mengingatkan umatnya akan fitnah itu dajjal oleh karena itulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa yang kita baca di akhir salat kita sebelum salam. Bahkan ada salah satu ulama tabiin rahimahullah taala yaitu alimah makhul rahimahullah ketika mendengar anaknya salat kemudian sebelum salam lupa atau tidak membaca doa ini suruh diulangi sholatnya tentunya sholat sunnah bukan sholat wajib yaitu Allahumma inni a'udhubika lanjut min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahyawal mamati wa min sharri fitnatil masihid tajjah ini doa yang sangat penting sekali ya Nabi s.a.w. mengajarkan kepada kita ketika kita dengar dajjal sudah keluar faliyan lari jangan dekat-dekat lari jangan dekat dekat-dekat oleh sebab itu dalam kasus fitnah Nabi s.a.w. juga menyatakan dalam hadis Abu Hurairah r.a.w. riat imam Bukhari dan imam Muslim rahimahum allahu jami'an fa man malja'an aw maka barang siapa Ketika terjadi fitnah Kemudian dia mendapatkan tempat untuk berlindung Tempat untuk lari Maka larilah Maka larilah Oleh karena itu dalam Islam ada konsep uzlah Uzlah itu apa? Menyendiri Jauh dari keramaian itu kapan saat seseorang Hidup di zaman fitnah Dan dia merasa Tidak mampu untuk menghadapinya Dan khawatir Akan agama dan keyakinannya Konsep uz uzlah Tapi sebelum konsep uzlah Ada konsep sebelumnya namanya hijrah Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain Yang lebih baik Yang lebih baik untuk menyelamatkan ah, agama sebagaimana dilakukan para sahabat atas perintah Nabi SAW ke Habasyah dua kali dan apa yang dilakukan oleh beliau sendiri AS dengan hijrah ke kota Madinah kalau masih ada tempat untuk berlindung masih ada tempat untuk ya bergabung dengan orang-orang yang bisa menguatkan iman kita bisa menguatkan agama kita lakukan itu kalau tidak konsep uzrah Menendiri jauh dari keramaian Dan inilah yang dilakukan Ashabul Kahfi Maka kenapa surat Al-Kahfi itu dianjurkan untuk dibaca setiap pekan Setiap pekan sekali, di malam atau hari Jumatnya Itu mengingatkan kita akan fitnah-fitnah yang ada Ada fitnah agama, kisah Ashabul Kahfi Ada fitnah harta, kisah Sohibul Jannatain pemilik dua, dua kebun ada fitnah ilmu yaitu kisahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam bersama Al-Khidir alaihissalatu wassalam ada fitnah jabatan kekuasaan yaitu melalui kisah Raja Dhul itu fitnah-fitnah intinya itu ada di empat itu fitnah agama fitnah harta fitnah ilmu dan fitnah kedudukan dan jabatan agar kita terus murojaah kita menadaburi surat Al-Kahfi itu dan bagaimana solusi yang ditawarkan oleh Rasulullah Nasir, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat tadi dalam surat Al-Kahfi itu. Konsep ini dipraktikkan oleh Ashabul Kahfi. Ketika terjadi fitnah dalam urusan agama mereka menyendiri. Mereka lari menyelamatkan agama mereka masuk ke dalam gua. gua. Sampai diabadikan ceritanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al- Al-Qur'an kitabnya, hindari sudah enggak usah ikut-ikutan. Jauhi fitnah tersebut, jauhi fitnah ter tersebut sehingga ketika fitnah itu sudah mulai kuat dan menyebar begitu hebat, dan saat itu kita tidak mampu lagi untuk menghadapinya sebagaimana sabda nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkata Imam Bukhari rahimahullah taala yushiku ayyakuna khairu malil muslim a khairu malil muslim ghanamun yadba'u bihas safal jibal wa mawaqi' al -qitar. yafiru bidinihi minal fitan akan datang suatu saat, suatu masa dimana sebaik-baik harta seorang muslim pada masa itu pada zaman itu adalah kambing yang dia gembalakan mengikuti tanah yang subur, tubuhnya rumputan yang dia bawa ke pedalaman, ke gunung dia lari menyelamatkan agamanya karena banyaknya fit, fitnah yang terjadi akan akan terjadi kondisi yang seperti itu. Dan ini arahan dari Nabi sallallahu untuk kita menjauh, untuk kita lari, jangan ikut ikutan. Dan ini yang diperhatikan oleh para sahabat radhiyallahu anhu Kata Muhammad ibnu Sirin rahimahullah salah seorang tabi'in, hajatil fitnah wa ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asharatu alaf. فَمَا خَفَّ فِيهَا مِنْهُمْ مِئَةٌ بَلْ لَمْ يَبْلُغُهُ ثَلَاثِينُ ketika terjadi fitnah di zaman para sahabat radiyallahu ajmain dan Nabi SAW menyatakan fitnah itu dimulai sejak terbunuhnya Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala'an hu'ardah sebagai seorang khalifah yang syahid di tangan para pemberontak. kata Muhammad bin Sirir rahimahullah ta'ala fitnah itu terjadi di kalangan kaum muslimin dan jumlah sahabat-sahabat Rasulullah Alaihi itu puluhan ribu tapi perlu diingat yang terjun ke dalam fitnah itu tidak lebih daripada 30 orang berapa persen dari sekian puluh ribu cuma 30 orang saja yang ikut terjun sedikit sekali sedikit sekali dan ini pula yang di praktekan ada salah seorang tabi'in namanya mutarrif tadi ibnu abdillah ibnu sikhir rahimahullah apa kata beliau aku berdiam diri saat terjadinya fitnah abdullah bin zubair fitnah diantara kaum muslimin Ya, di situ kaum muslimin terbagi menjadi dua kelompoknya Abdullah ibn Zubair yang menguasih Mekah dan sekitarnya dan salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berkuasa di Syam dan sekitarnya di Syam dan sekitarnya terjadi perang antara kaum muslimin pada waktu itu kata beliau aku itu berdiam diri selama sembi, uh, tujuh atau sembilan tahun selama itu aku menutup mulutku, aku tidak mau mencari berita, dan tidak mau memberitakan sesuatu apapun juga, artinya benar tidak mau ikut-ikutan, di dalam masalah fitnah yang, yang ada, coba kita bayangkan sekarang ini, kita introspeksi diri kita masing-masing, dan kita saksikan saudara-saudara kita sekarang ini, begitu terjadi kasus, isu, setiap orang ingin ngomong, setiap orang ingin ikut-ikutan dalam, isu tersebut kalau kita nggak tahu kita nggak ngerti jangan ikut-ikutan selamatkan diri kita selamatkan agama kita Karena itu sangat berbahaya untuk akhirat untuk akhirat akhirat kita pernah suatu ketika saat ibuakos radhiyallahu taala wartho saat Waqas radhiyallahu taala itu ditegur oleh putranya oleh putranya yaitu Umar ibn Sa'ad Umar ibn Sa'ad berkata kepada ayah Saat saja, Sa'ad apa katanya anzalta fi ibilika wa ghonamika wa taroktan nasiata nazi'awun al-mulka bainahum woi bapakku kenapa engkau itu menyendiri kenapa engkau itu lari dari keramaian orang Kenapa engkau menyendiri sibuk dengan ontamu, sibuk dengan ternakmu, kambingmu sementara orang-orang di luar sana sedang ribut memperebutkan kekuasaan. Ribut untuk mencari jabatan, Ribut untuk mencari kedudukan di pemerintahan. Kenapa Anda malah di sini? Padahal Anda adalah sahabat Nabi, salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga saat di Waqos Sahabat yang utama. Kenapa engkau kau di sini enggak ikut-ikutan bersama mereka? Apa yang dikatakan saat doa qus? Ditepuklah dada putranya yaitu Umar radhiyallahu taala anhu wa Lalu beliau berkata, "Uskut, diam kamu." Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Innallaha yuhibbul 'abdal taqiyyal ghaniyyal khafi'." Sesungguhnya Allah itu mencintai seorang hamba yang bertakwa yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya dan al khofi yaitu seseorang yang menjauh yang, yang menyendiri tidak mau tenar, tidak mau muncul di keramaian sekarang ini orang-orang ya, ingin muncul dengan terjadinya fitnah yang sekarang ini banyak yang muncul melalui media sosial ingin terkenal, ingin viral ingin terkenal dan ingin viral dan ini bahaya. Maka dari itu berkaitan dengan masalah fitnah pula, Rasulullah SAW wasallam bersabda